Restu Triandi atau yang lebih dikenal dengan Andy Riff, dia lahir di Bandung tanggal 12 Oktober tahun 1968. Dia adalah vokalis dari band Rock Riff, yang merupakan singkatan dari Rhythm in Freedom. Pada saat mengawali karir bandnya, dia pernah berkelahi dengan seseorang dan orang itu membacoknya. Dan anehnya dia tidak apa-apa. Setelah kejadian itu, Andy Riff dikenal sebagai rocker yang punya ilmu kebal.